Saudara-saudara, di akhir kesempatan ini baru saja datang dan sekaligus segera akan saya perkenalkan kepada Anda rekan kerja kita yang baru. Dan mungkin dari Anda sudah ada yang mengenalnya. Hmm. Dia seorang insinyur lulusan Jerman dan insyaallah akan mendukung divisi konstruksi perusahaan kita. Namanya adalah Fahri. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya Segera kita akhiri pertemuan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung Mas Fahri Saya Wahyu dari Divisi Marketing Terima kasih Mas Wahyu Selamat Fahri Semoga cepat bisa menyesuaikan diri ya Ya Aisyah, terima kasih ya Doakan saja Oh sudah kenal ya, kenalin. Saya Maria. Hmm, ma maaf, iya iya kami bertetangga. Sombong amat nih cowok. Mentang-mentang belum kenal aja nggak mau salaman. Selamat datang mas. Semoga kerasan di sini ya. Uh, terima kasih mbak Maria. Doakan saja saya kerasan di sini. Belin banget cowok baru si Fahri itu Sok suci bener sih dia Diajak salaman aja gak mau Kalau cakepnya sih Emang kita akuin Tapi kenapa Dia sama kamu Mau salaman Aisyah Mariati kok kamu jadi uring-uringan Kayak gitu sih Apanya yang salah dari Fahri Dia itu kan gak salah Gak salah katamu Dia kalau salaman pilih-pilih orang itu Gak salah katamu Jangan-jangan, kamu ada apa-apa ya dengan si Fahri itu? Jangan salah paham, Yati. Kami meskipun bertetangga, tapi ibu susu kita satu. Jadi, aku sama Fahri itu saudara sesusuan, alias makrom. Dan yang jelas, kami tidak boleh saling menikahi. Justru posisi seperti kamu itu punya kesempatan menikah dengannya. Dan kenapa dia tak mau bersalaman denganmu? Itu karena dia bukan makromu. Aisyah, kamu katakan aku punya kesempatan menikah dengan Fahri. Insinyur ganteng lulusan Jerman itu. Ah, kamu memang benar-benar temanku yang paling tahu perasaan orang. Aisyah, aku ngiri deh sama kamu. Kok kamu tahu sih masalah-masalah seperti itu? Dapat dari mana itu ilmu? Mariati, Mariati, ya ngaji dong.